cara fotokopi ktp atau BPJS ya pertama start di sini garis jangan lupa ya di sudutnya ini oke. kalau kita mau bikin rangkap 10 pertama image repot Y kita bikin 2 X 5 oke Pilih kertas, kita pakai kertas F4 Timbal balik Oke okay. Tutup Kita pencet tombol start. Pilih kertas, legal, oke okay. Start sekali lagi okay. Tadi Kita ambil 10 Ya kan 5. 5-nya di sini ya. Ini kalau dia di kertas F4 dia 5 di sini. Nah, 5 di sini kalau dia di F4 turun lagi ke bawah. Ada saya kebetulan saya sudah menandai-tandainya. Kita start lagi. Down Oke, hasilnya 5, 10, timbal balik. Terima kasih, jangan lupa subscribe-nya.